Hari ini ada pentel total AC, ya, tahun 96, bertransmisi manual, atas nama perorangan, pajaknya panjang, bulan Juli 2023. Ini mobilnya masih layak banget teman-teman. Nah, mesin masih oke, okay, semua, mas pokoknya boleh cek, kesini boleh cek unit atau tester boleh. Kita jual di harga 50 juta, nego langsung, nego jadi, tokonya